Welcome, man, mbak Sis dan mas Bro yang di rumah aja. Selamat datang di channelnya banget. Channel banget ini berbagi tentang uh, informasi mengenai segala sesuatu di Swedia. Nah kali ini aku mau berbagi tentang bagaimana sih caranya menjual properti atau apartemen di Stockholm khususnya. Check it out ya, kalau mau nonton buat ngisi-ngisi waktu di rumah. Hari ini aku mau berbagi pengalaman atau sedikit pengetahuan gimana sih caranya menjual apartemen di Swedia dan apa sih bedanya dengan menjual apartemen atau properti di Indonesia Sebenarnya aku nggak pengen berbagi tentang tempat tinggal gitu di Swedia terus ngasih tunjuk um, isi dalam rumah gitu karena dengan alasan keamanan tapi di swedia itu karena saking gampangnya mencari informasi tentang alamat, terus juga tempat tinggal, nah itu tuh semua informasi itu bisa dicari di internet dan bahkan sampai dengan foto dari apartemennya dan bahkan juga ada juga yang sampai ke detail denah rumah dan denah dari apartemen jadi mas Has ini mau menjual apartemennya dan sebenarnya aku nggak terlalu paham semua detail sistem yang berlaku di sini cuman jadi aku berbagi aja yang sedikit aku tahu yang sedikit aku paham kalau misalnya buat temen teman yang tinggal di Stockholm yang pernah yang mungkin tinggal lebih lama dari aku di sini dan udah tahu detailnya seperti apa sih menjual beli atau misalnya uh, menjual properti di Swedia Mungkin kalau misalnya aku salah tolong diperbaiki komen di kolom komentar Kalau misalnya ada yang kurang tambahin juga Oke okay? Jadi apa sih perbedaan antara jual beli properti Atau terutama jual beli apartemen di antara Swedia dan di Indonesia Satu itu kalau misalnya jual apartemen itu harus melalui uh, makelar Jadi harus lewat makelar Jadi kita nggak bisa kayaknya jual sendiri gitu Fee untuk makelar itu kalau di Indonesia kan 1-3% tergantung perusahaannya apa atau mungkin kadang ada juga Maklar yang perorangan tapi kalau di sini itu untuk fee marketing atau fee maklar itu bisa berupa angka atau bisa persenan jadi kalau yang marketingnya kita ini maklarnya kita ini biayanya tuh 45.000 kroner which is... wow 70 jutaan untuk satu kali penjualan Dan selain itu Selain dia bisa sebutin angka Dia juga bisa sebutin persentase Nah selain itu Kalau dia bisa ngejual Harga di atas harga penawaran Maka dia akan dapat fee lagi Dari kelebihan harganya tadi Misalnya mau jual satu juta Dia bisa dapetin satu juta 500 Nah dia akan dapat persentase lagi Dari 500 nya itu gitu Terus kalau di Indonesia itu yang dilelang kan biasanya properti-properti hasil sitaan ya. Tapi kalau di sini semua properti itu e, penjualannya melalui lelang. Jadi nanti makelarnya yang akan menentukan harga pasaran atau harga titik e, terendah atau apa ya namanya kayak kalau lelang itu nilai likuidasinya tuh segitu gitu loh dan pembeli itu harus menawar menawarnya bukan menawar lebih rendah dari harga penawaran ya nggak boleh ditawar lebih rendah tapi harus ditawar lebih tinggi dari harga penawaran Terus cara menjualnya dengan memilih satu makelar yang kamu uh, mungkin ngerasa cocok gitu Jadi ada macam-macam makelar dari berbagai macam perusahaan Setelah kamu hubungi makelarnya dia akan datang berkunjung Dan dia akan bawa kayak semacam starter pack makelar gitu loh Dia bawa kayak starter packnya kayak gini Isinya adalah peraturan-peraturan aturan-aturan yang berlaku kalau kita mau pakai jasanya dia gitu terus ada aturannya seperti ini nih kalau kayak gini nih ini nih adalah start, starter packnya dia dan kerennya lagi mereka itu tuh punya timeline jadi timelinenya tuh ada sendiri, jadi pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, sampai akhirnya kontrak dan penjualan kayak gitu. Jadi dia udah jelas gitu loh uh, alurnya seperti apa. Terus... Nextnya itu adalah pembuatan katalog dari apartemen yang kamu jual gitu. Jadi di sini itu katalognya tuh bukan kayak di Indonesia ya. Biasanya kalau perusahaan gitu, perusahaan properti, biasanya dia bikin katalog itu kan satu, ada banyak foto properti yang dia jual. Tapi kalau di sini itu satu properti itu satu katalog. Kalau yang ini adalah contoh dari apartemen ini, 5-6 tahun yang lalu, kayak gini nih keren banget menurut aku sih keren ya maksudnya biasanya kamu nemuin ini kalau di Indonesia kan uh, satu buku katalog itu isinya kecil-kecil gitu fotonya paling juga kecil gitu terus detailnya terus nanti next ada properti yang lain gitu tapi kalau ini nih hanya satu satu buku adalah untuk satu apartemen dan foto marketingnya ada di belakang kayak gini Ya pun aku mau dong jadi marketing Kalau di Indonesia kan nggak ada ya pakai foto-foto kayak gini Selanjutnya adalah fotografi Jadi sebelum membuat katalog tadi Harus ada foto dulu Jadi kita harus memfoto apartemennya ini Secantik mungkin, semenarik mungkin Supaya bisa dibikinkan katalog yang bagus Ini kemarin juga Mas Has harus melakukan semuanya sendirian karena aku nggak bisa banyak bantu jadi dia harus bersih bersih sendiri ngangkut ngangkut sendiri terus banyak barang barang yang kita punya itu harus dikeluarin dan itu semuanya dititipin ditaruh di ada apartemen yang kosong juga yang ada di gedung ini ini barang barangnya ada di sini <tip> nitip ya Hello, hello <laughs> ah! <laughs> before. This is the before situation <laughs> Seperti kapal pecah mm. Afternya Kayak gini nih so. Ini kenapa kan aku Dan kah kamu Di sini masih ada nasi <laughs> <laughs> Lupa, ini meja makan. Oke, ini meja makan, kulkas, rak sepatu, toilet. Toiletnya seperti ini. Se Terus di sini ruang tamu sofa dan kasurnya ini kasurnya emang begini nih kayak panggung datang fotografernya datang dan mereka itu efisien banget datang-datang tuh langsung oke okay, kita cara kerjanya begini-begini-begini kita Nanti akan foto, jadi kalau kita butuh bantuan kita akan ngomong Kalau kita butuh mindahin barang dan butuh bantuan kita ngomong saya itu biarkan aku bekerja, dia bilang Dan cuma 30 menitan selesai Dah langsung pulang dia Hai, Pagi ini kita lagi foto-foto untuk uh, apartemen Jadi kalau mau ngejual itu kita harus foto dan pakai fotografer profesional dan dia itu sama sekali nggak ada megang barang-barang, padahal aku tuh bingung gimana ya cara menata dengan ala-ala foto-foto interior gitu, gak ngerti kan? Aku pikir dia bakalan memperbaiki atau ditata lagi gitu ternyata enggak, jadi dia ya udah foto seadanya. Jadi kalau misalnya kamu mau menjual apartemen di sini itu tuh bener benar harus pikirkan sendiri bagaimana uh, tatanan interior yang baik karena mereka Gak akan nyentuh barang-barangmu dan hanya akan foto-foto aja. Jadi sebenarnya ada juga jasa untuk mendekorasi atau menata uh, furniture yang ada di apartemen. Jadi nanti barang-barangnya semua dituarin, terus kita dipinjemin furniture yang lebih cantik dan lebih estetik mungkin gitu. Cuman itu akan memakan biaya lagi. Tapi diharapkan memang bakalan bisa meningkatkan harga jual dari apartemen itu. Cuman karena kita pikir makin ribet karena harus ngeluarin barang lagi gitu kan siapa gitu yang ngangkut-ngangkut secara corona kayak gini gak ada yang bisa bantu jadi semuanya dikerjakan sendiri akhirnya yaudah, ya udah ya adanya aja pakai barang-barang yang kita punya cuma dikeluarin barang-barang yang kurang sekiranya gak perlu nah setelah difoto itu maklarnya akan mengupload ke website dan mencetak katalognya ini dalam beberapa hari aja dan nanti akan dijadwalkan waktu untuk visningar, visningar ya sayang? Ya, jadi akan dijadwalkan waktu untuk visninger visninger itu kayak semacam open house gitu loh jadwal untuk orang lain bisa ngelihat atau calon-calon pembeli itu bisa ngelihat bagaimana isi dalam apartemennya itu kayak nih di website ini, ini ada juga nih dimana orang-orang Swedia biasanya cari properti. Jadi tinggal search aja untuk daerahnya. Kemudian disitu langsung kelihatan mana aja yang dijual, terus bisa diklik, terus dilihat detailnya. Nanti fotonya ada di situ, harganya ada di situ, terus semuanya informasinya itu bakalan ada di situ. Nah, nanti kalau misalnya jadwal open house itu pemilik rumahnya itu enggak boleh ada di rumah. Jadi kita disuruh Uh, pergi, maksudnya kita harus di luar Gak boleh ada di sana selama open house Jadi marketingnya atau maklarnya ini yang bakalan handle untuk showing ke calon pembeli Ini nih aku liatin daerah di rumah atau tempat tinggal kita di kompleks apartemennya Nah ini nih kita tinggal di gedung tua sebenarnya Ini nih bangunan-bangunan di sini itu bangunan tua tahun 1930-an dibangunnya makanya dia jadul gini tapi di sini harganya itu rata-rata sampai 90 juta per meter persegi untuk apartemen ya. Gila, kalah kalah tanah dan bangunan di Pondok Indah Jakarta bangunan baru. Tapi di sini nih area kaum Miss Queen sebenarnya kita termasuk rakyat jelata di sini untuk cicilan aja cicilan seumur hidup kpr-nya nih harga satu meter perse2 2750.000 kroner ini 157 meter perse2 5 kamar 31 juta 106 meter persegi tujuh setengah juta. Ini situasi lingkungannya tuh kayak gini nih. Hmm. Ini bentukannya. Jadi ini di daerah U dan Plan. Terus berhubung kita bukan orang kaya gitu, jadi untuk pembelian apartemen itu harus pengajuan ke bank cara teknisnya kayak apa aku juga nggak paham pokoknya intinya rata-rata kalau orang Swedia itu membeli apartemen itu bersamaan dengan dia menjual tapi teknisnya aku nggak paham untuk pengajuan di bank ini juga aku kurang paham banget gimana caranya dan karena aku tidak berpenghasilan membuat suami harus menyediakan uh, dana yang lebih dari kalau misalnya aku punya penghasilan gitu jadi kasihan ya tapi kerennya adalah pengajuan ke bank ini yang aku tahu dia nggak perlu dong datang ke bank dia nggak perlu ketemu sama marketingnya, cuman mengirim dokumen-dokumennya itu lewat email terus untuk kontaknya itu, untuk komunikasinya itu mereka hanya ngobrol via phone gitu jadi nggak ada di survei, nggak usah didatengin, terus nggak perlu ada appraisal datang, terus prosesnya nanti bisa berbulan-bulan, kayaknya enggak, jadi ini kayak semuanya tuh uh, bisa berjalan dengan cepat dan efisien gitu dan di Swedia itu juga nggak ada yang namanya sertifikat SHGB, SHM itu kayaknya nggak perlu pakai-pakai kayak gitu. Jadi mereka itu propertinya itu langsung tercatat di sistemnya pajak. Jadi nggak akan ada pengajuan sengketa karena adanya double sertifikat. So, kayaknya itu aja yang bisa aku bagi hari ini. Jadi prosesnya sekarang ini baru sampai ke fotografi sebenarnya. Semoga proses untuk penjualannya ini lancar, apalagi di situasi corona kayak gini, semoga masih ada orang yang nyari apartemen dan mau bertransaksi. Semoga juga harganya masih bagus, nggak kayak di Indonesia jual apartemen 2 tahun nggak laku-laku, susah banget. Terima kasih sudah menonton atau mendengarkan ocehanku tentang e, bedanya menjual properti di Indonesia dan di Swedia. Semoga bisa mengisi waktu segangmu di rumah aja. Hey doc, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah Mbak Sis Pas Bro. Muah. Ini contoh katalog lain nih yang ini lucu banget kertasnya bagus banget. Habis itu tuh kayak gini Ini ini sih yang agak fancy ya Gak kayak apartemen kita Ini masnya yang ngejualin uh, apartemen kita 53 meter persegi Harganya 2,9 Eh 2,895 kroner 2 juta Jadi katanya dia ini laku 3 juta sekian hmm cuman apartemen aja harganya sampai 5m oh, Yang untuk omah gede gini Indonesia yo Oh ini nata selimutnya kayak gini nih loh bi <tik>